Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya pada kali ini saya akan membahas tentang cara mengakses website si library Seperti kita ketahui bersama beberapa saat yang lalu beberapa waktu yang lalu si library ini dibekukan websitenya oleh pemerintah Amerika Serikat dan FBI Federal Bureau of Investigation sebagai akibatnya, kita tidak bisa mengakses website tersebut dan uh, tidak bisa mendownload buku-buku uh, uh, ataupun artikel-artikel jurnal ilmiah yang disediakan di website tersebut. Nah, kalau misalkan kita uh, cari di Google di uh, searching engine, dari kita lihat di sini ada Z, -Libr Z Library klik ini tampilannya seperti ini this website has been seized this domain has been seized by the Federal Bureau of Investigation jadi domain ini sudah dibekukan oleh oleh uh, FBI dan juga oleh uh, apa namanya? Uh, pemerintah New York the United States Attorney's Office for the Eastern District of New York mungkin ini berkaitan dengan masalah hak cipta karena seperti kita tahu di sini di website si library ini banyak sekali buku-buku dan artikel-artikel jurnal India yang memiliki hak cipta dan seharusnya tidak bisa disebarkan secara cuma-cuma. Nah, tapi bagaimana kalau kita tetap mau mengakses? Caranya cukup mudah sebenarnya tapi kita tidak bisa menggunakan browser Chrome, Mozilla atau apapun kita hanya bisa menggunakan dua jenis browser yang satu adalah browser yang namanya Tor Browser, dan satu lagi uh, I2P. Nah, sekarang caranya, pertama kita cari di Google dengan keyword yang sama, Z Library, Z Strip Library, dengan Y. Ujungnya, kemudian kita lihat di entry yang kedua ada Z Library Single Sign On. Kita klik ini, nah kita akan masuk ke halaman seperti ini nah ini kalau misalkan kita belum punya akun kita harus mendaftar dulu tapi kalau kita sudah punya akun kita tinggal login dengan akun yang sudah kita punya emailnya apa, usernamenya apa kemudian kata sandinya apa nah misalkan kita belum punya kita mendaftar dulu dengan klik tombol mendaftar yang ada di sebelah kanan bawah. Kemudian nanti kita akan masuk ke halaman ini. Kita isikan email, lalu kata Sandi, dan e, nama nama untuk tampilan yang akan muncul di depan. Nama atau nama panggilan. Lalu diisikan captcha-nya sesuai dengan yang ada di sini. Kalau sudah selesai, klik tombol mendaftar. Nanti kita akan diarahkan ke halaman login. Nah sekarang kebetulan saya sudah mendaftar, jadi saya akan langsung masuk. Saya Sisikan alamat email dan uh, passwordnya. Nah di sini sudah ada keterangannya. Batasan per hari untuk yang sudah mendaftar dengan email lalu sudah dikonfirmasi emailnya adalah 10 download per hari untuk yang sudah mendaftar lewat email tapi belum dikonfirmasi emailnya adalah 5 download per hari lima dokumen Nah di sini Kebetulan saya untuk 24 jam terakhir ini sudah melakukan pengunduhan selama satu kali jadi saya masih ada jatah 9 kali mendownload lagi dalam 24 jam Nah Lalu untuk membuka websitenya kita tidak bisa langsung membukanya di sini kita harus menggunakan tadi Tor atau i browser. Acaranya bagaimana? Lihat di sini ada download Tor atau i browser. Nah kita klik salah satu dari ini, misalkan kita mau download yang Tor, kita klik Tor. Kita akan masuk ke halaman seperti ini. Lalu ada di daerah sini nah ini di sini ada download Tor browser kita klik tombol ini kemudian kita scroll ke bawah ada pilihannya antara untuk Windows ada untuk uh, Mac ada untuk Linux itu juga untuk Android nah untuk Windows misalkan untuk uh, Windows kita pilih yang ini Kemudian otomatis mendownload. Kalau sudah terdownload, kalau sudah terdownload tinggal kita install seperti biasa dan kita jalankan. Kebetulan saya sudah eh, menginstal Tor Browser ini. Nah, di sini ada, saya buka. Tampilannya seperti ini. Ini tampilan seperti browser pada umumnya, ada tab kemudian juga ada eh, apa namanya? address bar dan seterusnya. Tapi yang membedakan adalah ketika kita masuk ke browser, di sini ada connect to tor. Nah, kita harus klik ini dulu supaya bisa eh, tersambung ke internet. Nah, kalau di checklist connect automatically, maka ketika kita buka tour dia akan secara otomatis menghubungkan. Nah, ini sudah Oh, sedang masih establishing connection, masih sedang menyambungkan. Nanti, kalau sudah tersambung, baru kita bisa akses. Nah, ini sudah tersambung. Nah, caranya bagaimana? Kita buka tadi lagi di eh, si library yang ini. Nah, di sini ada alamatnya. Ini untuk yang menggunakan website, eh, untuk menggunakan Tor Browser. Ini yang untuk menggunakan I2P Browser. Kalau kita menggunakan ini kita tinggal klik kanan di link-nya. Kemudian copy link address. Setelah itu kita buka tornya, Lalu kita masuk ke sini dan klik kanan di address bar-nya. Lalu paste. Kalau sudah tinggal pencet tombol enter. Nanti kita akan masuk ke halaman eh, Z Library. Biasa di halaman apa namanya halaman beranda di halaman awal kita akan eh, menuju ke halaman beranda Z Library. Nanti di situ seperti biasa tampilannya sama persis dengan yang kita punya kalau kita mengakses menggunakan Chrome atau Firefox atau browser yang lainnya. Bedanya ini menggunakan Tor dan eh, Tor ini nanti tidak terdeteksi. Itulah kenapa masih bisa diakses. Nah, kita masuk lagi seperti tadi dengan email dan password yang sama. Ketikkan emailnya. Lalu ketikkan passwordnya. Kalau sudah, tinggal lanjutkan dengan sign in. Nah, kalau sudah, akan ada verifikasi, sukses. You will be redirected. Anda akan diarahkan. Nah, ini sudah masuk. Nah, kita akan masuk ke tampilan Zlibrary. Sudah ada di sini. Nah. Kita tinggal melakukan seperti biasa, kalau kita ingin mendownload, kita cari buku yang kita uh, butuhkan, buku atau artikel jurnal atau apa itu. Misalkan kita cari di sini, Reflective Practice akan muncul, nanti bisa diklik. klik kemudian bisa di download. Nah, di sini ada buku, ada artikel. Misalkan kita pilih yang um, okay. Nah, ini 2018. Kita klik ini. Nah, lalu di sini ada Tombol download nah, di sini biasanya kalau misalkan ini bentuknya IPAB kita klik tanda panah yang ini nanti ada pilihannya mengubah menjadi PDF mengubah menjadi dan seterusnya ini ada FB2 PDF Mobi TXT RTF kalau kebetulan di sini yang ada filenya IPAB kemudian kita ingin mengunduhnya dalam bentuk PDF tinggal klik mengubah menjadi PDF tapi kalau bentuknya sudah PDF kita langsung klik mengunduh tidak apa-apa. Kita coba yang uh, ini saja deh. Uh, bentar. Kita ubah menjadi pdf. Kita klik. Dan nanti ketika mendownload, ini ada... apa? Nah, ada akan muncul kotak seperti ini. Nah ini kita klik download file. Nah, atau supaya berikutnya otomatis terdownload, kita boleh mencentang kotak yang ini. otomatis automatically download files from now on. Otomatis download file dari dari sekarang. Kita kasih centang di sini, kemudian kita klik tombol download file. Nah otomatis nanti akan diarahkan seperti ini apakah ingin dibuka open with your browser ingin dibuka pakai eh, apa namanya aplikasi yang lain atau hanya ingin menyimpan kalau kita hanya ingin menyimpan pilih save file nah setelah itu boleh eh, diklik dicentang bagian ini do this automatically for files like this from now on lakukan ini secara otomatis untuk file-file seperti ini dari sekarang jadi ketika kita mendownload ini, otomatis akan tersimpan. Tidak dibuka dengan browser atau tidak dibuka dengan PDF Reader. Atau tidak akan muncul kotak seperti ini. Sehingga nanti ketika klik download, otomatis langsung mendownload tanpa membuka kotak ini. Kita klik OK. Nah, nanti tinggal kita pilih mau disimpan di mana. Lalu apakah mau di rename, mau diganti nama filenya atau tidak lalu tinggal kita klik save. Nah, eh, apa namanya progress downloadnya kita lihat ada di sini di pojok kanan atas. Nah, di sini sudah selesai completed dua setengah Kalau belum, biasanya di sini ada tanda eh, seperti apa namanya jam sedang bergerak menuju 100%. Nah, kalau sudah tinggal dibuka. Oke, begitulah cara mengakses uh, website Z Library menggunakan Tor browser. Dan seperti saya sebutkan tadi bahwa untuk yang uh, akun yang sudah mendaftar ini hanya mendapat jatah 5 download per hari. Kecuali kalau sudah dikonfirmasi emailnya. Untuk mengonfirmasi email, biasanya ada pemberitahuan di situ. Anda sudah mem, apa, mendap, apa, mem, mem, mencapai batasan 5 per hari, silakan konfirmasi email untuk mendapat uh, download batasan download 10 per hari. Nah, tinggal konfirmasi email, kemudian kita buka emailnya, lalu ada link konfirmasi, kita klik linknya, nanti otomatis terkonfirmasi. Nanti di sini teradaptate, sehingga kita bisa mendownload 10 download per hari. Untuk unlimited, kita harus menyumbang sejumlah uang. Nah, e, hal yang baru di sini adalah bahwa kita juga bisa mengupload sebagai user. Kalau kita sudah terdaftar, kita bisa mengupload menambahkan buku. Di sini ada pilihan menambahkan buku. Dari menu yang ada di sebelah kanan ini. Nah, nanti di sini ada menu pengunggah bukunya. Nah tinggal di apa namanya di upload kita pilih filenya di sini browse files kalau sudah pilih file yang akan di upload yang mana kemudian open nah nanti dia akan otomatis terupload nanti sini contohnya saya sudah mengupload satu tapi belum ditambahi keterangan dan mengadakannya nanti saya akan tambahkan lagi nah kalau sudah nanti dia akan muncul di pencarian Oke, okay. itu saja yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, juga komentarnya. Dan silakan bagikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.